Masih penerimaan wakaf, karena memang menerima wakaf. Kita klik, klik penerimaan wakaf, wakaf uang. Tadi tanggal 1 April, nah, monggo bisa disesuaikan dengan ilustrasi transaksi 1 April, diterima dari tukiran Mahindra, AIW-nya monggo bisa disesuaikan. Jenis wakafnya sekarang ganti permanen. Kemudian, selingin 150 juta, yaitu hitung 150 juta. Metode pembayaran uang kas, berarti ini tunai. Nah, demikian. Berarti, pakof permanen seran nilai 150 juta, metode pembayaran tunai. Ini kita coba. Yang lain, dia, tadi kan temporer, kemudian metode pembayarannya transfer. Nah, sekarang ganti permanen, metode pembayarannya tunai. Jika sudah masih sama, diklik save. Nah, demikian. Masih sama nih ya? kalau misalnya mau cetak sertifikat nih, caranya seperti tadi bisa dicetak sertifikatnya. Masih sama. Nah, untuk generate laporannya nanti demikian. Nah, penerimaan wakaf tunai permanen, kas tunai di debit, penerimaan wakaf tunai di kredit 150 juta. Nah, sudah otomatis hanya tinggal memasukkan saja sesuai isian kom yang diminta, semua laporan ini sudah tergenerate secara otomatis. Ini wakaf temporer penerimaan wakaf tunai sudah masuk ke posnya buku besar, kemudian ini juga sudah dimasuk dalam laporan, aktivitas, kemudian perubahan asetnya itu, aset atau sisi keuangan asetnya juga sudah bertambah, demikian ekuitas, laporan arus kas juga sudah masuk, kemudian ini juga untuk rincian aset lakak, tadi permanen, temporer juga sudah masuk semua menariknya lagi di aplikasi saud ini juga bisa langsung download laporannya ya bapak ibu jika ingin PDF nah bisa di download PDF jika untuk Excel bisa juga di download Excel nya biasanya di akhir periode itu kan ada pengauditan ya biasanya auditor itu meminta data Excel dari lembaga wakal. di aplikasi saud juga sudah disediakan data Excel nya tinggal di download download saja gitu Mungkin sampai sini ada pertanyaan, monggo Bapak-Ibu. Wah, oh, ini ada Bu Nuri, Ripah. Mohon ditunjukkan untuk input nadir, soalnya saya belum bisa. Nanti monggo Bapak-Ibu jika ada pertanyaan bisa sembari ditanyakan saja. Ini kembali ke input data nadir tadi, nge, kita kembali. Jadi prinsipnya ini Bapak-Ibu, untuk segala input data itu letaknya di menu data dasar. Untuk data transaksi, letaknya di data transaksi. Jadi, mencatatkan transaksi di menu data transaksi. Untuk memasukkan data identitas, entah identitas wakif, identitas maukuf alai, identitas lembaga wakaf, identitas nadir, itu letaknya di data dasar. Karena tadi data nadir, kita bisa klik lembaga wakaf. Kemudian, Tunggu dipilih, ya. Bu Nuri tadi dipilih lembaga wakaf yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya membuat lembaga wakaf Rasa Mala. Nah, di sini klik view icon gambar mata. Nah, membuat lenandirnya di sini. Di sini ada nandir, silakan di nadir untuk memasukkan data nadir atau data uh, orang yang bekerja di lembaga wakaf tersebut ya, secara personal. Silakan diisikan Ya, gitu Ini sesuai berbasis form, jadi disesuaikan saja dengan ilustrasi yang telah diberikan berdasarkan isian form yang diminta. Nah, jika sudah, di klik save. Demikian, menurut masih ada kendala atau sudah bisa mengikuti ya beneri -bener? sudah alhamdulillah sudah ya ya monggo bapak ibu silakan jika ada pertanyaan atau kendala disampaikan saja sehingga bisa ikut serta mengikuti step by step Tuh, tadi, untuk contoh transaksi penerimaan nanti, untuk modifikasi-modifikasi model penerimaan yang lain, monggo dicoba-coba saja. Misal, nanti kalau uh, temporernya jangka pendek seperti apa, temporernya jangka panjang seperti apa, nah itu bisa dicoba-coba saja. Kemudian, kita ke transaksi selanjutnya yang mungkin ini dengan kemasan yang berbeda, gitu ya? Tadi penerimaan. Sekarang, oh, yang nomor tiga ini kita lompati saja nggak Bapak-Ibu? Karena ini sama, cuman perbedaannya ini yang pertama tadi waktunya satu bulan, yang ini 12 bulan, tapi tadi sudah diinginkan dua 12 bulan, jadi... Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Jika akan menset saldo awal akun misalkan di menu mana Mbak? Bisa ganti jangka waktu wakaf, misalnya harus 12, tapi terketik 2020 terketik 22. Oh, ini pertanyaannya masuknya memang ini, Kak. Chat personalnya nggak bisa everyone, ya. Biar yang lain agak tahu, tapi nggak apa-apa. Untuk sel ini saya agak lompat, nih, untuk set saldo awal, sesuai fungsinya tadi, saldo awal itu yang melakukan pengaturan adalah akuntan. Nah, bagaimana cara masuk akuntan? Jika sebagai nadir, di nadir, untuk masuk dari role ke role, dari akuntan ke admin, admin ke akuntan, atau dari mana kemana dari bendahara ke operator, itu harus masuk ke menu utama lagi. Namun, karena saud edu ini memang desain untuk dosen, didesain untuk pembelajaran maupun pendampingan nadir, maka Pengguna itu sudah di-set, bisa mengakses keempat pengguna peran pengguna tanpa harus keluar masuk. Caranya seperti apa? Dengan klik pengaturan umum. Nah, kita masuk ke akuntan, ya Bapak Ibu, untuk memasukkan saldo awal. Kita set user dashboard, kemudian kita pilih akuntan dengan klik switch account ada ikon gambar segitiga di pojok kanan. Nah, kita switch account masuk ke akuntan. Nah, demikian untuk gambaran akuntannya. Karena tadi kita masuk ke ruang solusi, maka di sini masuk ke ruang solusi bagi ya Bapak Ibu melanjutkan yang tadi. Nah, ini masuk ke lembaga wakaf kita sebelumnya. Di mana menginputkan saldo awal masih sama. Untuk menginputkan semua transaksi, kita memilih menu data transaksi. Nah, di sini kita memilih saldo awal. Nah, monggo bapak ibu bisa menginputkan saldo awal di sini. Nanti untuk mendampingi Nadir juga Nadir bisa diarahkan untuk input saldo awal menggunakan user akuntan. Nah, di sini untuk daftar akun itu sudah menyesuaikan dari chart of account yang diimport sebelumnya. Dan menariknya lagi. Dengan sistem informasi akuntansi saud ini sudah ada kontrolnya, jadi insya Allah uh, tidak akan salah input karena sudah ada kontrolnya ya. Dengan asumsi saldo normal, jadi kas ya saldo normalin debit ya kolom debit yang hidup kolom kreditnya nggak bisa kehidup itu kemudian misal lagi ini dengan wakaf temporer jangka pendek 100 juta. Nah, kita coba. Nah, ini tidak bisa diinputkan karena debit-kreditnya tidak balance. Padahal kan kalau untuk jurnal harus balance antara debit-kredit. Nah, di sawit juga sudah ada kontrolnya. Berarti kita harus menambahkan 90 juta untuk debit-kredit itu bisa seimbang. Misal kita masukkan sini saja, 90 juta. Nah, ini debit-kreditnya sudah seimbang. Kita bisa save di sini untuk saldo awalnya. Ini semisal saja. Kita save. Oke, okay. nah sudah saldo awal sudah terinput otomatis. Oh ini ada akuntan yang tidak bisa lihat laporan. Enggak, bapak ibu, karena tadi kan kita masuknya kalau tadi kalau belum bisa memilih uh, buka laporan berarti bapak ibu belum bisa belum memilih ruang-ruang yang dimasuki. Jadi kan sebelumnya kita di admin itu kan bekerja dengan ruang solusi karena memang kita pengen menyajikan laporan wakaf secara otomatis. Berarti di ruang solusi. Nah, ruang perhatikan yang manual. Karena kita otomatis, kita milihnya ruang solusi. Jadi, monggo pastikan ketika masuk sebagai user akuntan, Bapak-Ibu itu sudah memilih ruang solusi. Nah, nanti kalau sudah diklik ruang solusi, ya bisa masuk ke demikian. Nanti untuk chatnya. Bisa di buku besar, nah otomatis ya saldo awal letaknya di paling atas. Saldo awal, tadi kas tunai saya tambahkan 10 juta, karena saldo awalnya 10 juta. Nah ini sudah ada di paling atas di buku besar. Nanti yang ke bawahnya itu juga akan mengikuti semua. Tadi kas tunai dan lain-lain itu sudah mengikuti semua. Kemudian ada pertanyaan lagi. Akuntan ini sifatnya kerjasama atau seperti apa, Bu? Untuk akuntan di sini tidak kerjasama, Pak. Ini tadi kan akuntan operator bendahara dan admin itu merupakan spesialisasi kerja. Jadi, dalam satu lembaga wakaf, nah lembaga wakaf itu punya nadir. Nah, nadirnya itu ada yang bekerja sebagai admin, bekerja sebagai akuntan, bekerja sebagai bendahara, bekerja sebagai operator. Jadi, akun-akun ini akan dipegang oleh masing-masing nadir yang bekerja dengan spesialisasi kerja masing-masing, begitu. Jadi ini orang yang ada di lembaga wakaf semua. Kemudian lagi, ini pertanyaannya itu ada yang masuk ke DM, ada yang masuk ke everyone ya. Untuk akuntan, saya tidak bawa, ini saya tadi sudah, Kemudian untuk mengganti jangka wakaf waktu, waktu jangka waktu wakaf itu bagaimana? Nah tadi bapak ibu sudah memasukkan penerimaan wakaf ya, dan itu di atas muncul tulisan ketik data yang sudah dimasukkan tidak bisa diedit lagi di admin. Nah itu benar karena admin memang tidak punya otoritas untuk mengedit penerimaan wakaf tersebut. Tapi ketika ada kesalahan tetap bisa ada kontrolnya di mana untuk melakukan perubahan tersebut, jawabannya adalah di akuntan. Jadi akuntan tadi sebagai fungsi dasarnya, sebagai setting akun, setting akuntansi default, kemudian untuk memasukkan saldo awal. Nah, demikian pula ketika ada perubahan, ada koreksi, ada penyesuaian, ada update transaksi, nah disinilah peran akuntan ini berfungsi, karena sebagai pihak pengaturnya, jadi di akuntan ini nanti bisa melakukan jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, tutup buku, itu di akuntan. Kemudian setting akun itu juga di akuntan. Kemudian untuk penerimaan wakafnya, ini juga bisa diedit di akuntan. Ini ada menu tulisannya, nge. tadi misal wakaf temporer, ini pengen diganti, tadi salah masukin. Tadi, ini misal dari Pak, eh, dari Bu Sinta. Mohon maaf, bisa ganti jangka waktu wakaf tadi, harusnya 12, tapi ngetiknya 22. Nah, ini bisa diganti dari menu akuntan ini, ya Pak. Ibu. jadi, jangka waktunya misal 12, ini saya ganti 5 bulan. Nah, nanti kita save, ini yang Nah, sudah bisa terganti. Namun, meskipun demikian, meskipun... Uh, Transaksi yang salah itu bisa diganti, bisa diupdate, namun aplikasi sawit ini juga punya kontrolnya lagi, ada internal kontrol. Jadi perubahan ini, update yang dilakukan, hanya maksimal tiga kali. Hal demikian untuk mengantisipasi adanya semacam pak tiba-tiba kok diganti-ganti terus. nah Apakah kesalahan itu terus bergulir atau bagaimana? nah Ini juga aplikasi sawit sudah ada kontrolnya, internal kontrol, untuk maksimal update atau perubahan transaksi maksimal tiga kali dan ini sudah ada di sini guys ya. total perubahan satu nanti maksimal tiga kali jika sudah tiga kali di sini itu tidak bisa diedit kembali kemudian Nah, ini ada pertanyaan lagi, nggak? Tapi, ini alangkah baiknya biasanya permangkut yang lebih, lebih akhirnya menjawab. Namun, secara singkatnya, perbedaan wakaf permanen dan temporer dengan temporer itu seperti apa? Jadi, wakaf permanen itu nanti sifatnya abadi, tidak ada jangka waktunya. Nah, sedangkan temporer itu ada jangka waktunya, gimana? Ketika sudah waktunya jatuh tempo, maka wakaf temporer itu perlu dikembalikan lagi. Nah, tadi tadi di transaksi nomor satu, nggih menerima wakaf temporer dibayar transfer atas nama Siti Khondija sebesar 10 juta dalam jangka waktu satu bulan. Nah, ini wakafnya kita terima 10 juta. Nanti ketika sudah jatuh tempo satu bulan kemudian, berarti ini di tanggal 15 Maret Mei eh, Maret April, berarti tanggal 15 April uang 10 juta penerimaan wakaf tadi yang kita terima satu bulan sebelumnya itu wajib dikembalikan lagi ke wakif Demikian, jadi singkatnya seperti itu. Jadi kalau permanen tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, jika temporer ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah, untuk pencatatan akutansinya pun juga berbeda, ya Bapak-Ibu. Ketika tadi ditampilkan, di jurnal umum kita bisa mengetahui, ketika penerimaan wakaf tunai permanen, Nah ini dicatatnya sebagai penerimaan wakaf tunai, ini pendapatan di pos 4. Nah, sedangkan temporer, temporer di sini, dicatatnya sebagai liabilitas karena memang kita ada kewajiban untuk mengembalikan. Logikanya sama seperti utang gitu ya, ketika ada kewajiban yang perlu dikembalikan yang maka dicatatnya sebagai liabilitas. Kemudian di sini ketika lembaga wakaf investasi di JWLS sebesar 5 juta, apakah harus di catat ini Nah, ini pertanyaan menarik ya Bapak Lukman. Jadi, untuk saat ini memang belum bisa dimasukkan ke aplikasi sawut. Namun, menariknya insyaallah dalam waktu dekat juga aplikasi sawut ini akan melakukan integrasi dengan beberapa beberapa lembaga lain. Nah, mungkin nanti kedepannya untuk, ini kan wakaf di suku ini juga bisa dicatatkan di aplikasi sawut. Begitu. Jadi memang sementara memang belum bisa, tapi ada kabar baik, insya Allah ada integrasinya. begitu Dengan LKSPWU, bahkan kemarin sama diusulkan akan ada integrasi dengan lembaga wakaf dari Lazismu, terus kemudian lagi ada yang dari e-wallet digital money, seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau lembaga wakaf ya, ada sisa informasi sih dan mau di integrasikan dengan saud, nah, monggo nanti bisa didiskusikan saja langsung ke Prof Nah, demikian. Monggo ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum masuk ke transaksi selanjutnya. Tadi sudah clear enggak ya, Bapak Ibu untuk mencatat saldo awal? Nah, jika sudah kita bisa melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Bapak-Ibu, di sini ada transaksi nomor 4. Ini transaksinya berbeda. Penyertaan investasi deposito modal pada LKS-PWU Bank Syariah. Nah, ini hanya sebatas pencatatan. Tapi insya Allah nanti ada integrasi dengan LKS-PWU juga Bank BPD Syariah. Jadi nanti ketika ada wakif yang menyalurkan uangnya, pengen mewakafkan melalui BPD syariah, nanti otomatis akan tercatat juga disabut. Terus kemudian dari laporan yang terjadi di ini akan bisa dilihat oleh BBI. Jika biasanya nadir itu ketika laporan akhir tahun ke BBI harus upload satu-satu Excel-nya nah melalui sawit ini, Bapak-Ibu nggak usah memikirkan, Bapak-Ibu Nadir yang khususnya nggak usah memikirkan uh, dokumen apa yang perlu diupload di akhir periode. Karena setiap Bapak-Ibu melakukan input transaksi setiap harinya, nah, BWI itu bisa memantau langsung. Jadi BWI nggak harus menyuruh Bapak-Ibu Nadir untuk upload laporannya, tapi BWI langsung bisa melihat progresnya Bapak-Ibu. Bahkan setiap hari bisa dilihat progresnya. Ya, ada pertanyaan dari Mas Vianti, Bu Buvianti, wakaf aset tidak bisa di input, ya. Ya, untuk aplikasi sahut, guys, ya, Bapak Ibu, karena sistemnya saja bernama sistem akuntansi wakaf uang tunai, berarti aset yang bisa diinput di sini ya baru uang tunai. Nah, nanti, Insya Allah seperti yang disebutkan Pramuka tadi, ya, Di tahun kedua, Insya Allah bulan Mei dan bulan-bulan depannya akan dikembangkan namanya samawi sistem akuntansi manajemen akuntansi dan manajemen wakaf Indonesia. Nah nanti untuk aset wakaf lain seperti tanah, mobil, kendaraan dan lain-lain bisa dicatatkan di situ. Nah monggo mohon doanya saja dan semoga nanti bisa bertemu di lain kesempatan bisa ada pelatihan lagi untuk menggunakan samawi tersebut. Kemudian untuk South Edu ini ya yeah, sebagai sebagai lanjutan tadi nih tadi sempat disinggung sedikit mungkin akan lebih dijelaskan lagi jadi saud itu dikembangkan menjadi dua saud nadir dan saud edu saud nadir memang itu khusus untuk nadir ya harapannya masuk ke dalam sistem tersebut yang menjaga sistem tersebut itu hanya nadir yang benar-benar nadir dalam naungan bwi demikian sehingga bisa membantu transparansi akuntabilitas entitas wakaf yang di regulatornya adalah bwi Nah, sedangkan dosen, dosen di sini nanti bisa bertindak sebagai pendamping nadir maupun sebagai dosen yang di perguruan tinggi. Nah, kami fasilitasilah, kami fasilitasilah sawut edu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu karena yang di sawut edu ini sudah bisa menjangkau keduanya. Jadi, Bapak Ibu bisa mengakses sawut nadir melalui sawut edu maupun sawut e-learning melalui sawut edu. Jadi Bapak-Ibu nggak usah masuk ke sawat nadir, ya masuk saja ke sawat edu, karena sawat edu juga sudah ada sawat nadirnya. Jadi ibarat sekali mendayung 2-3 pulang terlampau melalui sawat edu ini. Kemudian sudah tidak ada lagi nggak Kalau tidak ada, ini masih ada sekitar 20 menit ya. Nanti mungkin 15 menit saja, sisanya nanti mungkin untuk pertanyaan atau saya kembalikan ke MC. gitu. Nah, ini ada penyataan investasi deposito Muda Roba. Nah, penyataan investasi ini masih pencatatannya internal di gitu, Bapak Ibu di aplikasi sawut. Karena tadi saya masuk sebagai akuntan, saya harus kembali lagi sebagai admin. Karena yang mencatatkan, tadi kan uh, penyataan investasi deposito. Berarti ini penerimaan lagi, penerimaan yang mencatatkan admin saja. Kita switch ke account. Real account di sini adalah admin. Nah Sebagai pemahaman, kenapa admin di sini dinamakan real account? Karena ibaratnya dari user-user lain, admin ini sebagai pengguna puncaknya. Jadi, sederhananya admin ini dan user level yang paling atas. Semua data dasar, semua data awal itu dimasukkan oleh admin. Maka dari itu admin di sini namanya real account. Tadi, menginput data transaksi penyertaan investasi mau rubah berarti kita klik mutasi kas, submenu mutasi kas, kemudian create mutasi kas. nah kita cari awal. di sini kita mau investasi positif. kita ada aja kas tabungan. research kas tabungan. ini juga bisa kas tunai. di sini ada 20 juta. oh nggak cukup kalau misal Uh, ini dari dari kasabungan Berarti, nah nanti di sini juga sudah ada kontrolnya. Ketika nggak cukup, nggak bisa ditambahkan. Berarti kita harus memilih kasnya yang cukup. di sini ada kas tunai yang jumlahnya terus 60 juta. Kemudian, di sini diketahui tanggal 3 April. 3 April bisa masukkan. Asalnya kas tunai, tujuannya karena kita mau tadi ya, penyertaan investasi deposito sudah berubah. Kita masuk ke kas deposito. Nominalnya 100 juta. Kita klik submit mutasi. Nah, sudah sukses. Kemudian kita bisa langsung cek nih Bapak Ibu untuk jurnalnya. Nah, sudah masuk ya kas deposito di debit, kas tunainya di kredit. Karena mau di penyertaan investasi modal roda Nanti yang ke bawahnya ya sudah langsung otomatis semuanya. Begitu. Monggo, sampai sini Bapak-Ibu jika ada pertanyaan, silakan saja ya. Atau memberikan saran masukan terhadap aplikasi juga boleh. Itu sangat kami terima dengan senang hati. Karena memang sejauh pengalaman kami, dengan adanya pelatihan-pelatihan itu banyak sekali masukan-masukan. Dan masukan itu bisa dikembangkan menjadikan aplikasi saut ini lebih user-friendly dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, monggo jika Bapak-Ibu ada saran masukan yang disampaikan. Boleh izin bertanya, Mbak? Ya, silakan Bapak. Uh, kami uh, dari lembaga wakaf itu kan <tuh> uh, ada... Kayak aset manajemennya gitu loh mbak. Iya. Yeah. Jadi jadi dana wakafnya tuh ada yang diinvestasikan di saham syariah. iya yeah, kemudian. Uh -huh. Terus juga ada yang kayak di di suku gitu misalnya. Itu nanti. Buka-buka uh, ini gimana? Itu Kapan nanti mekanismenya pencatatannya gimana ya mbak? Karena kan kalau kalau saham kan kita. Uh, ada yang sistemnya misalnya kayak uh, ditradingkan, ada yang sistemnya itu mau diinvestasikan gitu ya. Mohon ininya, uh, tanggapannya. Terima kasih. Oh yeah. terima kasih kembali. Namun... Sebenarnya di sini ada promo code. nanti mungkin kalau promo sudah bisa masuk, nanti mau ditambahkan seperti apa. Cuman uh, sependek ini, ya, Pak, untuk integrasi itu masih dalam integrasi tadi yang ada di lembaga lain, ya, uangnya dalam di lembaga lain, asetnya di lembaga lain. Nah, itu masih diupayakan untuk integrasi. Jadi memang saat ini untuk sahut belum bisa mewadahi ke sana, masih dalam proses untuk integrasi. Nanti mungkin uh, bisa bertemu beberapa waktu ke depan, karena ini juga sedang proses salah Satunya diintegrasikan dengan LKSPWU yang tadi juga sempat dibicarakan terkait yang kasus support suku juga gitu. Mungkin sependek ini seperti itu Pak, jadi memang belum ada pencatatan khususnya di sini. Gitu. Nanti mungkin kalau Prof mamput ada bisa ditambahkan dari Prof mamput yang lebih memahami gitu. Ini Pak Mahfud masih dimiliki ya? atau? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, ya. Sangat terdengar, Pak Mahfud. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang bagus. ya. Jadi ini, seperti saya katakan tadi, ya sahamut ini sudah ada template chart of account-nya, tetapi fleksibel. Nah, ini kasus yang menarik tadi, dari Pak Siapa ya, saya tidak bisa membaca namanya, mohon maaf. Lembaga wakaf di mana, Bapak, tadi? Mas Huri, betul, oke. Oh, yang live malah ya. Baik, tapi intinya begini, jadi lembaga wakaf Beliau tadi ya, biaya itu tampaknya sudah sangat maju. ya. Nah, contoh yang kita berikan ini kan kita mutasi dari kas ke deposito saja. ya. Paling tidak yang ini tadilah yang kita bahas baru saja. Nah, ini lembaga lembaga beliau itu sudah menginvestasikan di saham misalnya gitu ya. Bayangan saya begitu, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, berarti nanti Pak tinggal menambahkan saja akun investasi pada saham kan. Berarti misalnya gitu ya, uang kas yang kita terima dari wakif lalu diinvestasikan di saham. Ya sudah, berarti kan terjadi mutasi dari kas ke saham. Nah, tadi bagus sekali beliau juga. Lah, sahamnya ini ada yang tujuannya untuk trading, ya. Ada yang tujuannya untuk long term holding gitu ya. Ah, ini berarti mengikuti pencatatan di saham Pak kalau gitu kan ini karena namanya kalau diakuntansi ya apa itu kita harus menentukan dulu bisnis proses kita itu untuk apa ya kita membeli saham Nah nanti berarti Pak di sahamnya silakan ditambahkan akun investasi saham misalnya gitu ya atau namanya apa terserah nanti di lembaga maaf, Bapak kemudian nanti bisa saja misalnya Contoh ekstrim ya, yang sudah ada yang maju itu lembaga wakafnya mempunyai anak perusahaan, nah gitu ya. Toh. Jadi tadi misalnya investasinya, misalnya buat anak perusahaan atau investasi saham untuk trading itu kan juga beda perlakuannya. Itu juga bisa ditambahkan. Ya kalau fokus kita reporting pada nadirnya ya, pada lembaga wakaf kita berarti mudah nanti tinggal tambah aja akun. Uh, yaitu yang bisa menambah akun adalah akuntan ya jadi harus perulakontennya ya nya ya biaya. jadi akuntannya harus menambahkan satu akun namanya investasi pada saham misalnya gitu nah, gitu jadi pencatatannya hampir sama dengan deposito tadi tetapi ya kasus yang bapak tadi adalah uangnya ya untuk investasi pada saham kalau saat investasi kan market ya, harga fair value kan gitu. Nah, tapi juga harus nanti juga bisnis prosesnya, aktivitasnya itu tujuannya untuk apa karena itu akan aktivitasnya akan berbeda. Jadi sebagaimana di PSAK 112 Bapak Ibu ya kita mengikuti apa namanya akuntansi yang lain selama tidak berkaitan dengan syariah. Ya, kalau dalam kasus saham mestinya sahamnya harus saham yang terdaftar di bursa efek ya yang masuk kelompok efek saham syariah itu kalau kita contoh trading misalnya gitu. Kalau anak perusahaan ya berarti anak perusahaan kita ya, tentu saja kalau kita lembaga wakafan melakukan bisnis yang alam. Jadi itu kata kuncinya tadi di fleksibilitas sahut ini sangat tinggi. Silakan Bapak nanti menambahkan akun atau mungkin api ya gimana mau diberi contoh menambahkan satu akun tapi harus masuk account dulu ya untuk api menambah ya. akun itu bisa admin bisa akunan pak ini saya di oh, bisa gitu. ya yeah. yeah, yeah, oke okay. misalnya tambah aja satu akun itu ya saham bisa nah ini bisa misal saja nggak bisa ini ada pertanyaan kembali pak Ini Pak Mahfud gitu, oh. lagi nih. Sudah saya bantu. Asum, minta. Ya, ya, monggo Pak Mahfud. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya? Monggo Pak Lahudin bisa dibuka saja langsung. Pak Lahudin, oke. Okay. Sudah saya bantu. Baik, terima kasih Mbak Bia. Pak Mahfud. Ini, silakan bapak lautnya baik-baik uh, bagaimana dengan jika ada paket wakaf tuh yang dibuatkan oleh lembaga wakaf lembaga wakaf kan harus kreatif ya. jadi dibuat dibuatkan paket untuk pengadaan sesuatu tapi itu kan semua orang bisa wakaf jadi wakaf apa ya istilahnya tuh wakaf melalui uang Pak ya. Wakaf melalui uang. Yes. gitu ya. Hmm, hmm, hmm, wakaf melalui uang. Nah, ini gimana nih Saud mengakomodir pencatatannya? Dan bagaimana nanti pada saat barangnya atau uh, aset apa? Aset wakafnya sudah terpenuhi dengan dengan wakaf melalui uang tadi. Mohon arahannya Pak Mahfud. Makasih. Terima kasih Pak Falahudin dari Lembaga Wakaf mana Pak kalau boleh tahu? sambil silaturahmi kenal-kenalan kan Kami dari Asakafah pak di Laksamawi. Asakafah di ya. Laksamawi, Masya Allah, jauh ya, jauh dari Jakarta. Ayo pak. Ayo. Insya Allah pak di. Ya, start. ya Insya Allah. Terima kasih pak Langsir, ini luar biasa ya. pertanyaannya. Jadi harus kami sampaikan pak, dan tadi benar sudah kami sampaikan, tapi dengan contoh beliau ini menjadi sangat clear. Jadi sawut ini adalah sistem akuntansi wakaf uang gitu ya. Jadi yang dimasukkan di sawut ini yang diwakafkan adalah uangnya. Karena kalau kita wakaf apa memberikan uang ke nadir itu ada istilahnya wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, tadi kalau yang diceritakan Pak Falahudin itu lebih pada wakaf melalui uang. Jadi misalnya ada program mau bangun apa hotel ya, ini karena luar biasa astahafa ya, mau membangun hotel syariah tapi maunya wakaf. Lalu dibuat program mulai misalnya pembebasan tanah per meternya berapa juta, kemudian nanti membangun gedungnya, ya mungkin ada yang nyumbang 5 miliar untuk beli semen, misalnya gitu ya. Nah itu memang belum bisa dicatat di sawut ini, Pak. Tapi nanti insya Allah dicatat di Samawi. Ya, di tahun kedua kami insya Allah akan mengembangkan aplikasi yang untuk kasus-kasus seperti yang Pak Falah sampaikan tadi, Ya kalau akuntansinya itu kan saya kira Insya Allah kita semua bisa nanti kalau Pak Falah bukan akuntan nanti hubungi Pak John Andra atau Pak siapa itu yang teman-teman usia ya, Nah itu nanti bisa dipikir dengan mudah. Jadi ketika kita menerima uang misalnya kita harus mencatat yaitu kas gitu kan. Nah kemudian uh, uangnya itu kan sudah jelas peruntukannya ya, ya itu nanti kasnya sudah kas terikat itu. Nah, kemudian nanti ketika uang itu sudah kita wujudkan, misalnya tadi akadnya bahwa 5 miliar 100 meter persegi gitu ya, ya berarti kita mencatat gitu. Asetnya nanti ketika sudah jadi bangunan, cuman kan di buku kita, di catatan apa buku pembantu kita, itu kira-kira kita punya catatan. Misalnya hotel harganya 1 triliun itu wakaf dari siapa saja, itu kan kita punya catatan yang mestinya ya. Gitu. tetapi ketika masuk ke sistem akuntansinya, kan ya hotelnya itu nilainya berapa gitu. Begitu Pak Fala, ini pertanyaan Bapak memberikan motivasi kepada kami untuk semakin apa cepat mengembangkan Samawi Pak Insya Allah sehingga nanti yang Bapak tanyakan bisa dicatat di aplikasi Samawi. Kalau yang di Sawut ini memang belum bisa karena Sawut ini hanya wakaf uang belum bisa mencatat wakaf melalui uang. Demikian sementara jawaban dari kami. Terima kasih. Pak Falaudin masih melanjutkan, silahkan. Baik, Pak. Uh, mungkin Mbak Pia bisa bantu bagaimana memodifikasi itu, memodifikasi akunnya, Pak Mahfud, sehingga dalam waktu dekat ini saud itu bisa dipakai dulu untuk untuk uh, apa untuk menampung uh, transaksi dari paket-paket wakaf melalui uang tunai tadi oke okay. ya eh, pak falah ini tampaknya belum bisa pak jadi apa namanya karena itu harus apa programnya itu lain nanti mas bagas bisa menjelaskan itu karena ini masalah programming jadi kalau selama ini di Sawut ini yang kita masukkan hanya keluar masuk dan pengelolaan wakaf uang. Tapi kalau wakaf melalui uang belum bisa kecuali begini Pak. Kecuali kita bisa hanya mencatat gitu ya bahwa uang yang masuk itu ya. Itu kita catat tapi tidak kita apa namanya? Karena bukan wakaf uang ya. Itu tentunya kan tapi kalaupun saud mau dipakai, ya itu bisa ya. dengan cara begini. nanti kas kita terima, lalu kita mencatatnya sebagai hutang, ya hmm. karena itu akan kita belikan tanah atau mobil tadi. jadi misalnya ada paket 5 juta, misalnya gitu ya, hmm. ya. Maka nanti ketika kita menerima uang 5 juta dari wakif A itu maka kita catat saja penerimaan kas 5 juta, kemudian gitu ya, Iya apa namanya kreditnya adalah hutang untuk beli tanah, ya hutang iya. pembelian tanah atau apa gitu. Mm -hmm. Jadi nah, itu, pake, itu bisa apa, project project wakafnya itu kita hutangkan gitu loh Pak di akunnya. Jadi iya, begitu, iya. begitu selesai wakaf melalui tunainya sudah hutangnya tuh kita uh, clearance kita. Ya, nah, nanti begitu anu Pak ya, aset wakafnya itu sudah kita beli beneran kan kita tanggungkan semua. Ya. Ya, itu logiknya sama ya. ya. ya. Tapi ya, itu dan Mas Bagas itu dengan kita mencatat Hanya saja hutangnya itu diberi keterangan ya. lebih detail. Ya, ya gitu ya. Jadi tadi kas terikat pembelian tanah di Jalan Raja Haji Lok Sumawe 1 misalnya gitu ya. ya. Nanti yang kita gitu. itu adalah hutang pembelian tanah wakaf itu bisa, bisa sebagai alat bantu ya, daripada nunggu Samawi Pak kesuen. Oke, langsung kesuwen Ya, mungkin diberi ya, contoh salah. tadi aja. Saya, apa api atau ya, menambah akun itu aja? Nanti memang ya. akunnya apa? Kita serahkan kepada para nabi. Terima kasih. baik Pak Mahfud, terima kasih. Ini bagaimana Pak Lukman waktunya sudah habis atau gimana untuk menambah akun atau seperti apa? Suaranya belum masuk ya Pak Lukman. Ya, berarti tadi Bapak Ibu sudah mencoba memahami, ya, melalui akun-akuntan ataupun admin. Bisa berarti tidak perlu dibilang lagi, ya. Tadi sudah sedikit mencoba, uh, uh, uh, ya. Mungkin tinggal buat yang contoh satu akun itu lagi aja, kali yang baru nanti tinggal closing. Oh, iya, yeah, baik. Saya coba ini, semisal akun apa dia mau jika ada request jadi akun di sini bisa dibuat ini sudah terlihat gak share screen saya Bapak Ibu aku bisa ya, agak ya. biar ya. ada apa maksud mungkin tapi coba untuk menambahkan lagi itu nggak apa-apa ya ini. ya butang Ya, kita buat ya, Di sini akun hutang itu sudah. Jadi ini ada uh, bahasa pemrogramannya nggih. Ya. Kalau di sini ya bukan pemrograman aja tapi dari sini logika alternasinya untuk yang ini dinamakan akun induk terus untuk bawahannya nanti jadi sub akun. Jadi untuk membuat aset lancar nanti berarti ditambahkan di akun induk. Berhubung di sini hutang itu sudah ada. Mungkin saya membuat yang utang jangka pendek begitu nggih nanti liabilitas jangka pendek. Nah, ini akun induknya sudah ada, berarti tinggal ditambahkan sub akunnya. Misal menambahkan akun. Nah, di sini juga sudah ada chart of account akun induk bawaan. Di sini bisa dipilih, misal saja liabilitas jangka pendek. Kemudian jenis persamaannya di sini liabilitas lancar. Kemudian nomor akunnya Nomor akun yang sudah masuk ke chat of account itu tidak bisa dicantumkan kembali, berarti harus mencari nomor akun lain. Atau kan nomor akun sudah denominator masing-masing dia ada urutannya. Nah, di sini, misal saja, tadi sepertinya baru dua. Nah, berarti ini ditambahkan saja, misal diaplikasikan satu, terus kemudian ditambahkan lagi empat begitu saja. Nama akunnya misal tadi utang pendek gitu misalnya saja nanti kan ini bisa diketik sendiri ya karena ini tidak ada fitur drop down dropdownnya sehingga Bapak Ibu bisa menulis sendiri di sini saldo normal utang seperti biasa liabilitas berarti saldo normalnya kredit kategorinya di sini utang karena di sini sudah ada masing-masing-masing ya dan ini juga bisa ditambahkan melalui setting di role-nya akuntan kemudian aktif menandakan bahwa akun yang dibuat ini aktif nah demikian ini bisa dibuat nah ini juga sudah masuk kita bisa cek kembali untuk chart of accountnya nah sini sudah tercatat untuk liabilitas jangka pendek nah ini sudah ada tambahannya saldo normal kredit jadi nanti digunakan untuk pengisian transaksi ini bisa masuk ke dalam transaksi demikian Nah, untuk setting akuntansi yang lebih lanjut, jadi kan ini chart of account-nya nanti untuk mengatur transaksi, ini bisa ditambahkan di sini. Jadi, semisal ada contoh lagi, misal saya mengambil yang hutang. Mungkin ini saja pengembalian utang operasional nah di sini. Nah, nanti di sini juga bisa ditambahkan di sini. Misal, nah, nama aktivitasnya pengembalian utang. Jadi, nanti semua transaksi yang berhubungan dengan pengembalian utang akan otomatis tergenerate susunan akun debit kreditnya ketika di jurnal. Ketika pengembalian utang, yang di debit, utang operasional, yang di kredit, kas bagi hasil. Misal tadi, karena sudah ditambahkan utang jangka pendek, karena ini pengembalian utang jangka pendek misal ketika melakukan pengembalian utang jangka pendek, berarti yang debit utang jangka pendek nanti yang dikredit ini misal diganti lagi jadi kas tunai. Nah, nanti aktif nanti, nanti ketika ada transaksi pengembalian utang jangka pendek otomatis akan tergenerate di jurnalnya yang didebit utang jangka pendek yang dikredit kas tunai Nah, untuk informasinya pengembalian utang ini nanti yang mengajukan pengembalian di bagian operator demikian. Mungkin contoh pembuatan akunnya seperti itu nggih Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan menggunakan user admin maupun user akuntan. Namun untuk peran yang lebih luar luas memang diserahkan kepada user akuntan sebagai user yang mengatur pengaturan akuntansi dari saat ini. Demikian. Monggo ini saya kembalikan lagi ke Pak Mahfud atau Pak Lukman, kalau misal Pak Mahfud ada tambahan, monggo ya. Begitu Bapak Ivo. jadi sangat mudah nanti nama akunnya <laughs> tadi api yang menyebutkan apalian kita sangat pandai utang lancar bisa saja, nanti kalau tadi programnya pembelian tanah, tapi yang utang pembelian tanah atau apapun lah namanya. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada Pak Lukman, terima kasih. Suaranya, Pak Lukman, belum masuk ya? Hmm. Sudah jelas, uh, Mbak Pia, sudah, Kak. Ini kayaknya jaringan laptop. Ya, terima kasih, terima kasih banyak, uh, Prof. Mahfud, atas paparannya, penjelasannya, uh, dan tim entropi juga, Mbak Pia, uh, atas ilmu dan pengalamannya. Uh, sebelum kita berakhir, mungkin ada closing statement dari Prof. Maafut dan Bapia terkait uh, saud edu ini untuk akademisi ataupun uh, praktisi wakaf yang sudah hadir. Silakan Prof. Terima kasih Pak Alumah dan Bapak Ibu. Jadi saud ini memang kami yang mengembangkan, tetapi ini sudah kami wakafkan sehingga saud dan insya Allah nanti sama ini milik kita. Oleh karena itu silahkan digunakan ya baik untuk kepentingan para nadir maupun untuk kepentingan pembelajaran gitu kemudian kami juga mohon saya sampaikan tapi kalau ada masukan silahkan disampaikan ke kami juga mari kita pelihara bersama-sama saud ini dah. itu aja ya atau nanti samawi tidak milik kita mari kita jaga bersama-sama sehingga memberikan manfaatan untuk umat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, walaupun warahmatullahi wabarakatuh. kenapa tetap masuk? Mungkin dari tambahan dari Mbak Abya Dewi terkait Saudi. No, ya, mungkin sedikitnya Bapak Ibu tadi kan pun seperti yang dijelaskan Prof. Mahfud di awal, jadi akun yang diberikan pada hari ini merupakan akun sementara yang dipergunakan Bapak Ibu latihan hingga lebaran nanti per 2 Mei 2022. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan diberikan akun resmi dengan MOU tadi ya ada lembaga wakaf yang mau didampingi. Nah, untuk tindak lanjutnya silakan Bapak Ibu bisa mengisi form pendaftaran sesuai dengan profesi masing-masing yang telah kami kirimkan di kolom chat ya bagi hadir silakan mengisi nadir bagi dosen silahkan mengisi dosen itu mungkin ada pertanyaan bagaimana jika nadir juga dosen-dosen juga nadir nah silahkan mengisi dua-duanya enggak masalah karena nanti jika satu lembaga wakaf itu sudah ada penerimanya ya nanti akan diberikan satu saja meskipun nanti permintaan dari lembaga wakaf itu mungkin dari adminnya minta sendiri akuntannya minta sendiri dan lain-lain tetap kami berikan satu karena satu paket pesawat nadir itu sudah mencangkup semua user semua pengguna baik akun tan admin dan lain-lain jadi monggo disesuaikan saja insya allah dari kami juga ada pengendaliannya nanti akan kami perhatikan kembali demikian terima kasih oke terima kasih banyak mbak apya atas uh, closing servernya dan pro makut dan tim ontravi mudah-mudahan apa yang Prof Mahfud uh, sampaikan, jelaskan dan Mbak Apia Dewi dan tim Entropi, ilmu pengalamannya untuk Saudi ini uh, sangat bermanfaat untuk kami dan menjadi ladang, imba, ladang yang amal ibadah untuk beliau semua dan yang paling pasti untuk uh, kemajuan uh, perwakapan di Indonesia uh, sebelum kita closing, uh, mohon Bapak Ibu uh, di open Kamera kita uh, foto dulu untuk uh, apa, dokumentasi yang belum open kamera, mohon open kamera. Hanya ada dua slide ya Bapak Oke, okay, kami hitung ya sampai tiga. Satu, dua, tiga. Senin Bapak Ibu. Oke, okay, kami set dulu sebentar. Satu, satu lagi bapak ibu yang belum open kamera masih ada nih slide dua satu dua tiga satu lagi satu dua tiga oke sudah bapak ibu semua uh, karena Uh, waktunya waktu yang sudah mulai berakhir juga, karena sudah sore dan waktu juga sudah pas. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Mahfud Solihin T.S.D. dan Mbak Apia Dewi dan tim entropi yang luar biasa yang telah menjelaskan, uh, menguraikan tentang eksist saud ini. Mudah mudahan kita bisa mencerna dan bisa mengamalkan apa yang beliau beliau sampaikan untuk uh, demi uh, kejayaan waktu Mungkin. Uh, dari kami itu saja, sebelum kita akhiri, kita membaca suara Al-Hassar dan suara Kalkutamagis, dan apa yang tim untuk entropi jelaskan, paparkan, dan prok mawut, bisa berguna bagi dunia, agama, dan bangsa. Walasar, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri inabisa, nalatu usi nalilajin, amanuam, usuliafi, wata wasabilati, wata wasabilati, wata wasabilati. Saudara-saudara, sebaiknya Allah mahu yam mereka saya doa dilantak, Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, wabillahi faidzillah komitori. Kalau yang benar itu datang dari Allah, kalau yang jelek dan yang buruk datangnya dari diri perbaikan. Terima kasih banyak. Kami tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Prof maaf ya, banyak, bro. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, bro.